Sambil menunggu di kita, ya. diriku bertahan untuk mencintainu bukankah kau tahu aku orang biasa yang cuma punya rasa kasih dan Tapi pantas untukku dibandingkan aku yang cuma anak desa. bukan pula tak sayang kepadamu, oh kasihku ku takut kau tak bahagia. Sawah latang tenggangku. Kain, ketulusanmu takkan ku modai Ketulusanmu Mengapa tak kau turut saja Pantai sentuhku Di banding kananku Yang cuma Jianmu. Mengapa tak kau turut saja Keinginan orang tua Bukankah dirinya lebih pantas untukku Cuma anak desa Mengapa tak kau turut saja Oke okay.